Oke, kalau siap berubah, berarti kalian harus berubah Karena yang lalu-lalu kita tidak pernah belajar secara tatap muka begini ya Sekarang kita sudah bebas lagi belajar tatap muka Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran pada pada pagi hari ini eh, Kita alangkah baiknya berdoa dulu toh? Supaya kita menerima pelajaran dengan baik, diserap dengan ilmunya Kemudian COVID-19 yang kemarin-kemarin sudah pergi dari, dari dunia kita Dari negeri kita ini Sekarang Bipi Doa Ketua Pelajar Tidak belum kita belajar mari dan biasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Intinya kita datang ke sekolah untuk menimba ilmu ya yang diberikan oleh Pak Guru. Kemudian ilmu itu harus digunakan demi masa depan Anda, demi tentang masa depan kalian untuk menjadikan kalian dari yang tidak tahu menjadi tahu. Intinya kalian kan pelajar ya. ya. Siapa yang tidak datang? Si Ado tidak datang ke sana. Broding Mana channel laki-laki yang gua tadi? Tidak masuk? Sakit, sakit. Ya pulang, sakit? Yeah. Oke okay. nah, Pada pagi hari ini ya Pelajaran kita tentang eh, Membaca gambar Temanya membaca gambar Jadi kita akan bercerita dengan adanya gambar Kita bisa bercerita ya. Contohnya kalau misalnya ada gambar orang mancing Kamu bisa ceritakan mancing ya Oke, okay? kalau ada orang mancing, eh, bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh orang orang mancing, ya? Kalau mancing tuh kamu bisa cerita. Oh, ini, ini dulu, ya. Pertama-tama kalau orang mancing apa? Ya, kasih makan, apanya itu? Kayunya dikasih umpan, ya. Kemudian apa lagi? Ya, hmm, dilemparkan ke kali, langsung dekat. Nah, itu ya. kamu